Bilangan ini 666 dijadikan mainan Ustadz Dijadikan mainan Disney, Mickey Mouse itu perwakilan dari angka 666 Paus Paulus, pemimpin besar Vatikan Katolik Di gereja Santo Petrus Basilica Jaraknya sekitar 40 sampai ya 50an kilo lah dari Turin Saya tidur di Turin dulu dan belajarnya di Vatikan Itu adalah lambang dari Vicarium Vili Dei Disusun huruf itu Angkanya jadi 666 Tanda-tanda Dajjal itu sudah jelas Tapi bahkan orang Muslim gak sadar